Oke, okay, Pak. Kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial. Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengatasi OBS Studio untuk source-nya itu tidak bisa di-resize, atau mungkin tidak bisa digedein, atau mungkin dikecilin, atau bahkan mungkin nggak bisa dipindahin. Contohnya kayak gini, ini kekunci sama sekali nggak bisa diapa-apain gitu. Dan sebenarnya, untuk caranya ada dua gitu. Untuk yang paling simpel sih, yang paling saya suka adalah yang klik kanan di previewnya tinggal kalian uncheck aja untuk yang lock preview. Kalau ada tanda cek gitu disini, berarti preview-nya kelok, dan kalau checklist hilang atau... Saat ada checklistnya, kalian klik itu nanti bakal ke-unlock gitu. Nah, yang kedua, kalian bisa klik edit di sini, terus kalian bisa klik aja untuk yang uh, lock previewnya Kalian di sini bisa langsung uncheck aja gitu, nah di sini untuk yang uh, mau kalian resize gitu kalian pastinya juga untuk source-nya kalian klik dulu gitu biar nggak salah uh, kecilin atau mungkin salah gedein atau mungkin nggak salah uh, size atau mungkin nggak salah mindahin ya untuk nya kalian bisa klik aja misalnya uh, di sini saya udah kasih nama untuk Elgato atau mungkin display capture adalah untuk layar uh, di sini kita akan uh, kecilin aja untuk yang layar karena yang Elgato saya nggak pakai gitu lagi nggak dipakai nah jadi contohnya kayak gini kalian bisa uh, kecilin atau mungkin kalian bisa gedein juga kalau kalian mau kalau digedein nanti akan kan muncul uh, lambang kayak bukan lambang sih ya, kayak uh, zebra cross kayak gini dan ini uh, kalian bisa langsung aja uh, misalnya kalian kalau ada yang lambang zebra cross kayak gini berarti ini uh, di luar dari uh, hasil nanti video yang bakal jadinya gitu. Misalnya uh, kalian record video atau mungkin live stream nanti yang jadinya tuh cuman yang uh, biru ini gitu. Jadi yang uh, Garis-garis uh, zebra cross kayak gini ini nggak akan kebawa gitu Dan uh, mungkin kalau kalian pengen misalnya untuk si videonya ini misalnya pengen uh, sedikit doang gitu yang kerekam atau mungkin yang live stream kalian bisa kayak gini aja. Dan mungkin kalau kalian misalnya nanti aduh, saya kok nggak bisa uh, ngebalikinnya lagi, masa harus kayak gini gitu kan jadi jadi ribet gitu. Kalian bisa klik di sini untuk yang uh, source yang kalian uh, punya gitu yang kegedean, kalian bisa langsung pilih yang transform dan tinggal kalian uh, klik aja untuk yang fit to screen atau untuk shortcutnya adalah Ctrl F gitu. Atau mungkin kalau di uh, Google Chrome mungkin uh, find mungkin ya, Ctrl find tinggal kalian klik aja dan nanti akan Balik lagi ke uh, semula, gitu. Nggak ada uh, yang saya buka kayak tadi, dan semuanya bakal ke bawah, gitu. Dan eh, jadi cukup segitu doang, sih, untuk videonya. Dan thanks for watching. Bye-bye.